Ketika kita suka dengan dunia, dengan harta Itu nggak salah, nggak diharamkan oleh Allah enggak. Bahkan itu sebuah perintah Akan tetapi jangan sekali-kali pernah Harta itu menjadikan kita lupa dengan Allah, Allah. Itu loh yang dilarang Ketika kita suka dengan harta Kok harta itu menjadikan kita lupa terhadap Allah Berarti harta itu sudah menjadi berhak Berhala bagi kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu Wa nasta'afiruhu wa na'udzu billahi min anfusina wa min a'malina wa ilaha syarika wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma wa abdu Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah Mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Tak henti-hentinya melimpahkan nikmat rahmatnya serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita di malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah, insya Allah tetap berada pada jalannya atau jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita nabi besar muhammad shallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau lah sehingga kita pada hari ini atau detik ini masih mengenal ajaran ajaran islam dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan khasira amin Saudara kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 67. Surat Al-Baqarah ayat 67. Auudzubillahi minasyaitonir Inna Allah ya murkum antad bahu bakora, kalu atat tak huzwa, kala aad bil an aku minal jahilin Wa id dan ketiga, kala berkata Musa Nabi Musa, likaumih kepada kaumnya, Inna Allah sesungguhnya Allah ya dia menyuruh kamu Atau dia memerintah kamu al-tad-bahu hmm. Hendaknya kamu menyembelih Bakoroh Sapi betina hmm. Kalau mereka berkata Jadi orang-orang Bani Israel menjawab tahiduna, Apakah kamu menjadikan kami hujwan Buah ejekan atau buah tertawaan Kola dia, Nabi Musa berkata Aku berlindung Billahi Kepada Allah Atau dengan nama Allah an akuna, Bahwa aku menjadi Minal jahilin Dari orang-orang yang bodoh Atau orang-orang yang Jahil Jadi pada Ayat 67 ini ini asbabulnya atau ceritanya Itu begini Pada zaman Nabi Musa Itu ada Seorang laki-laki Bani Israel Yang kaya raya Sangat kaya ya. Jadi hartanya banyak tapi dia tidak mempunyai putra sama sekali Tidak punya putra sama sekali Justru yang apa? Yang punya putra itu adalah saudara-saudaranya ya. Saudaranya banyak dan setiap saudara itu punya putra putri masing-masing Secara otomatis kalau dia tidak punya keturunan Maka nanti yang menjadi ahli warisnya Adalah termasuk Yaitu anak dari Saudara Saudaranya Akhirnya pada suatu saat ya Termasuk keponakan Keponakan-keponakan ya Atau putra dari saudaranya Ini ada yang bermaksud jahat Kepingin mendapatkan yaitu harta warisan dengan seger segera. Maka, akhirnya orang Bani Israel laki-laki ini yang kaya raya ini akhirnya dibunuh. Ya. Dibunuh, kenapa kepingin cepat mendapatkan waris warisan? Makanya, enggak heran kalau sekarang itu di dunia. Ya, atau misalnya pada zaman kita ini kok ada orang yang membunuh karena ingin menguasai harta Atau ingin mendapatkan warisan Itu sudah terj terjadi semenjak dahulu, dahulu. Ya. Jadi karena harta Oleh karena itu dari cerita ini tentunya kita bisa menjadikan sebuah pelajaran Ya bahwa Meskipun Kita itu barangkali punya Hak di dalam harta Waris itu Ya jangan sekali-kali kita Punya niat yang jahat Jahat Ya meskipun Pada dasarnya kita itu Ingin atau kepingin punya har Harta Jadi Jangan sekali-kali menjadikan Jalan yang haram Yang diharamkan oleh Allah itu ditemukan Ditempuk. Ya mau tidak mau ya ditunggu Sampai Allah itu memanggil Memanggilnya Jangan sebagaimana orang Bani Israel Begitu kepingin cepat mendapatkan warisan Maka orang ini dibunuh Setelah dibunuh Lah ini jeleknya lagi Ya jeleknya lagi Mayatnya ini ditaruh di depan pintu orang lain Nah, ini kan apa? Menuduh, akhirnya apa? Menfit, menfit. Nah, jadi, begitu dibunuh, diletakkan di pintu orang lain, di depan rumah orang lain, maka setelah itu di pagi harinya, ya, dia menuduh dan menuntut. Akhirnya apa? Terjadilah pertengkaran terjadilah apa yaitu perlawan perlawanan sampai mengangkat senjata atau mengangkat pedang. Nah orang yang dituduh karena dia tidak membunuh secara otomatis dia mah marah kok oh, nggak berbuat kok dito, tuduh. Akhirnya bertengkar. Maka ada salah satu ada yang menceritakan ini adalah dari keponakannya. Ini melaporkan kepadamu atau nabimu Musa. Jadi ceritakan ya cerita yang sebenarnya. Maka setelah itu ya setelah itu Allah pun memberikan apa petunjuk kepada yaitu nabimu Musa. Karena pada saat itu ya, ketika mendapatkan satu kesulitan orang-orang Bani Israel itu kadang kalah itu lari kepada NabiMu Musa. Kenapa kita itu mesti rame? Kata Kenapa kita harus bertengkar? Kita punya Rasul. Coba kita lapor kepada yaitu Rasul kita yaitu NabiMu Musa. Akhirnya datanglah kepada Nabi Musa berceritanya. Setelah itu Allah pun memberikan petunjuk kepada Nabi Musa dan ketika berkata yaitu siapa Nabi Musa yaitu Nabi Musa kepada kaumnya setelah minta petunjuk kepada Nabi Musa maka Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya setelah minta petunjuk antat baku bakarah he kaumku sembelihlah yaitu sapi beti betina ini kalau dipikir itu enggak masuk akal kan begitu kenapa wong minta petunjuk siapa pembunuh si mayat ini yang dimaksud itu demikian kok justru nabi Musa hmm. ya mengatakan Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi beti betina. Maksudnya menyembelih sapi betina itu adalah nanti ketika sudah disembelih, setelah itu bagian dari sapi itu ya atau anggota sapi itu, anggota badannya itu dipukulkan kepada yaitu sima simayat. Nah, nanti setelah dipukul ya dengan yaitu bagian dari Anggota badannya sapi itu, maka setelah itu mayat itu akan bangun sebentar dan berkata dan menjawab siapa si pembunuh yang aslinya. Maksudnya demikian. Tapi justru orang-orang Bani Israel tidak terima. Kolu atau hey Musa. Apakah kamu menjadikan kami buah ejekan? Ini jeleknya orang Bani Israel. Pertama, dia tidak percaya terhadap Rasulnya. Nabi Musa sudah memberikan petunjuk atas petunjuk dari Allah. Inna woha bahu sapi betina. Tapi dia tidak percaya. Dia mengingkari perintah dari Allah, perintah dari nabi nabinya. Wong oh, hanya disuruh menyembelih sapi, mbok yo disembelih. Itu kalau yakin dan percaya kepada nabi nabinya. Justru mengatakan atau atattakhiduna hujwa. He Musa, apakah kamu membuat kami sebuah ejekan, sebuah bahan tertawaan? Saya itu minta petunjuk siapa pembunuh yang sebenar sebenarnya. Makanya dia mengingkari perintah Nabi, perintah Allah. Padahal Nabi Musa itu mengatakan demikian. Itu atas petunjuk Allah. Maka disinilah kejelekan orang-orang Bani Israel. Tidak pernah percaya terhadap Nabi, Nabinya. Tidak pernah percaya terhadap Rasul, Rasul. Padahal seorang Rasul, seorang Nabi, itu tidak pernah berdust Berdusta Tidak pernah berdusta Seorang Nabi itu Seorang Rasul juga Tidak pernah berdust Berdusta Kenapa ketika Nabi Musa mengatakan sembelihlah sapi betina Tapi justru merasa Bahwa dirinya itu ditertawa Tertawakan Itu kan namanya tidak percaya terhadap Nabi Atau perintah Allah Allah mengingkari perintah Allah, maka orang yang banyak mengingkari perintah Allah tidak percaya terhadap nabi-nya, itu jelas tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Tadi kebenaran itu tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Pertama saja sudah tidak percaya terhadap nabi-nabinya, kolak. Jaya Nabi Musa berkata, Aku berlindung Bilahi kepada Allah. Artinya begini, ya Orang-orang Bani Israel itu Kebangetan. Masa diperintah Allah, diperintah perintah Nabi-Nya, Dia menolak. Justru menganggap bahwa perintah Itu sebuah ejek. Ejekan. Apapun -apa bentuknya perintah dari nabi, perintah dari Allah, ya kita lakukan. Kita amalkan. Ya. Meskipun itu awal mulanya kayak-kayak dipikir itu tidak masuk akal. Apa hubungannya yaitu antara minta jawaban siapa si pembunuh si mayat ini dengan menyembelih sapi. Itulah. Padahal maksudnya adalah nanti ketika disebelah dipukulkan setelah itu maka mayat itu akan bangun sebentar dan menjawab setiap pertanyaan dan memberitahukan siapa pembunuh yang sebenar sebenarnya maksudnya demikian. Maka Nabi Musa berlindung kepada Allah an Aku bahwa aku menjadi golongan dari orang-orang yang jahil jangan sampai artinya apa? ketika seseorang itu menolak sebuah perintah dari nabinya perintah dari seorang apa? yaitu perintah dari Allah maka itu termasuk tergolong orang-orang yang jahil orang-orang yang bodoh ini bukan kebodohan karena nggak punya ilmu nggak. Tapi dia tidak mau menerima Yaitu sebuah perintah dari Allah Atau perintah dari Rasul Rasulnya Itu namanya orang jahil Ya Atau kalau pada zaman Nabi Muhammad Itu disebut dengan orang jahili jahiliyah Orangnya pandai-pandai ya. Bahkan pandai bersair Pandai ilmu pengetahuan Tapi dia tidak mau menerima Yaitu tentang Allah Allah atau keesaan Allah maka disebutlah dia itu termasuk orang-orang yang jahil. Di antara ciri orang jahiliyah itu adalah suka menyembah selain Allah, menyembah berhala, ya baik itu bentuknya, ya bentuknya itu misalnya benda itu kan berhala, batu, pepohonan, keris. Okay. Atau bahkan menyembah Yaitu akal fikirannya Mempertuhankan Akal fikirannya Itu termasuk juga disebut Berhala Nah kadangkala Kita itu punya Atau kadangkala Kita itu Dimasuki oleh berhala-berhala Di dalam hati kita Di antara apa Kesombongan itu termasuk berhala, karena sering kita itu kadang-kadang mengikuti perintah kesombong, kesombongan. Rian itu juga termasuk berhala, karena sering kadang-kadang kita itu mengikuti perintah ri. Rian takabur, tomat ya, itu termasuk berha, berhala, maka berhati-hatilah. Sebenarnya kadang-kadang Di dalam hati kita itu Kadang kala Itu ada berhala, berhala. Dan kita kadang-kadang mengikut Mengikutinya Maka itulah diantaranya Termasuk ciri orang jahiliyah Adalah senantiasa Menyembah selain Allah Tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul Rasulnya Akhirnya setelah Nabi Musa berlindung kepada Allah Dan orang-orang Bani Israel pun Setelah itu merenung Artinya merenung apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa Dari Allah Atau atas petunjuk Allah Akhirnya orang-orang Bani Israel pun Memohon petunjuk lagi kepada Nabi Musa Sebenarnya perintah ini sangat sederhana apa sembelah apa sembelahlah yaitu sapi ya sapi sapi betina warnanya apa saja terserah pokoknya sah, sapi tapi karena orang-orang bani Israel itu banyak bertanya ya yang sebenarnya perintah ini adalah ringan akhirnya memberatkan diri dirinya maka kalau ketika kita diperintah sesuatu, itu jangan pernah banyak bertanya. Ketika perintah itu sebuah kebenaran, lakukan. Apalagi kalau yang memerintah ini adalah seorang nabi atau seorang rasul, maka enggak usah bertanya apa manfaatnya dan lain-lain, enggak usah. Ketika nabi memerintahkan atau rasul memerintahkan, berarti di situ banyak manfaat manfaat. Nggak usah banyak bertanya ya. Tapi orang Bani Israel lain Dia banyak bertanya Dengan tujuan itu apa Supaya dia tidak melakukan Melakukan Atau menolak. menolak Akhirnya dia meminta petunjuk kepada Nabi Musa Musaqalu mereka berkata Uda'u Mohonkanlah lana untuk kami Robbaga Kepada Tuhanmu Samaan bayangkan, ini sangat nggak sopan tuh. Masa minta petunjuk kepada Nabi Musa, Hei Musa, dongo berdoalah kepada Tuhanmu, katanya. Padahal itu juga Tuhannya mereka. Mereka kok dia tidak mengatakan kepada Tuhankah kami nggak berdoalah kepada Tuhan, Tuhanmu. Ini kan berarti dia tidak menganggap bahwa Allah itu sebagai tu? Tuhan. Dia mengatakan, "Berdoalah kepada Tuhanmu, hai Nabi Musa. yubayin agar dia menerangkan lana untuk kami. Mahia yang manakah ia, atau bagaimanakah yang dimaksud sapi terse tersebut?" Pola dia, Nabi Musa menjawab atau berkata, "Innahu sesungguhnya dia, ya kulu dia berfirman." Ini atas petunjuk Allah, ya. Nabi Musa yang berkata, "Tapi atas petunjuk Allah, Allah. apa Innaha sesungguhnya ia kembali kepada sapi betina, bakorotun sapi betina, lafaridun, tidak tua walabikrun, ya. dan tidakmu muda." Ini kan mempersulit. Tadi hanya menyembelih sapi Terserah sapinya apa Pokoknya perempu-perempuan Atau beti-betina Tapi karena banyak bertanya Kayak apa sapinya itu Akhirnya atas petunjuk Allah ya, Nabi Musa berkata La faridu wala Tidak tua Tidakmu muda awanum pertengahan bainadzalik antara demikian demikian. Jadi pertengahan tidak tua tidak mu, muda. Ya. Artinya kalau ter, terlalu tua berarti tidak ini berarti apa? Paling tidak kalau misalnya dikatakan pertengahan itu berarti kalau sapi misalnya melahirkan satu kali atau dua kali. Tuh ya. Kenapa karena kalau belum melahirkan ya, belum beranak itu berarti termasuk tergolongmu muda masih muda ya. ibaratnya apa kalau sapi masih apa masih muda masih perawan ini berarti kan masih muda ini berarti di atasnya lagi ya. mungkin sudah melahirkan satu kali atau dua kali dua kali maka itu disebut ketengahhan ya. terus tidak terlalu tuh, Tua, awa numpai jadi diantara tua dan mu, muda, sangat sulit. Ya. Fafalu maka kerjakanlah ma apa yang tu marun kamu diperintah perintahkan. Sekarang kerjakan. Ya. Cari sapi tidak tua tidak mu, muda. Ini masih gampang. Masih gampang Tapi orang Bani Israel tidak terima lagi ya, Karena orang Bani Israel Dia itu kepingin tahu ya, Dan banyak pertanyaan Tapi dengan tujuan sebenarnya Dia itu mempersulit Dan agar tidak mengerja, mengerjakan Banyak pertanyaan Setelah itu kalau mereka berkata, dia berkata lagi, udah mohonkanlah lana untuk kami Rabbaka kepada Tuhan, yubayin agar dia menerangkan lana untuk kami. Malau nuha apa warna, warnanya nulah angel itu. Kenemenen kan, bang inti kau menyembelih sapi sembilan, kok angel-angel Jawabannya Jawa gue Jawa wangkot enggak, gitu ya? ngel. sholat itu gue cerita apa apa joko sholat bareng gitu. Lampu kok sholat itu 5 waktu, kok gak sakat waktu Enten itu tidur nggak sholat itu pakai pertanyaannya tapi juga sholat. Di ngaji tuh, ya pertanyaan. Tapi juga modal ngaji tahu waqon doa. Makanya kita itu sebuah pelajaran. Ketika mendapatkan tugas apa apa, kalau tahu itu sebuah kebenaran kerjakan, jangan banyak bertanya. Podo karo murid takon gane guru nih bulonge. Lek like di Mei PR kok takon naik biasanya tambah ditambah, nggak hmm, tambah iman ya mengkagkan takon. Orang Bani Israel juga demikian. Wong diperintahkan nyebelah sapi, wes gampang. Tangger sapi wedok, yes disebelahin, wes kaya. Tidak takon. Ya opo sapinya enam tahun tua. Maka carikan oleh Allah di pertengahan, tidak tua, tidak mau ini cik mending rontok gampang Pak golek sapi ini sih gamp, gampang. Tidak takon mana, hey musa, Jo petunjuk nanggode gusti Allah nanggode pangeranmu. Yuba yilana malau nua. Oh pewarna nusa sapi. Kalau dia Nabi Musa berkata, sesungguhnya dia Allah. yakulu dia berfirman Innaha. Bahwasanya iya atau sapi, bakorotun sapi betina safraun kuning safraun kuning fakihun bersangatan per sangatan atau kuning tua lek kuning tua niku enten juba tafsir yang mengatakan itu hampir putih tapi enten yang mengatakan kuning tua niku nggih lek jeras niki niku sapi apa no sing rondo merah-merah niku lho Nopolemu sintah Tapi hampir napa Hampir putih, tapi mengkilat. Ye. Warna nenekki kuning tua, tapi mengkilat. E, tenten -tenten Sapi kuning, tapi mengkil, mengkilat. Launuhah warnanya suruh menyenangkan atau menarik hati. Setiap orang yang melihatnya itu mesti tertarik, kepingin memilih, memiliki. Dari segi warnanya saja itu sudah menggoda. Ya, lekoran nah, jenengan lekoran nah, saat ini sapi sing menggoda, dan mungkin warnanya sing agak coklat nih tuh, coklat gede. Nah, sing koyo banteng nih ku. Nah, ini sing harganya mah mahal. Tapi yang dicari Neku kuning, kuning tua, fagiun, tapi mengkil, mengkilap. Dan setiap orang yang melihatnya, niku mesti kepingin memiliki dan menyenang, menyenangkan, tertarik. Setiap orang. Analirin orang-orang yang memandang, jadi orang yang memandang itu mesti tertarik tertarik siapa yang enggak tertarik dengan sapi tersebut? Nah sudah diberi petunjuk tadi ya sapi tidak tua tidak muda pertengahan setelah itu bertanya lagi yaitu apa warnanya apa yang ketiga kolu dia berkata udah mohonkanlah lana untuk kami rebaga kepada tuhanmu yubayin ya agar dia menerangkan lana untuk kami mahia yang manakah Duh, tanya lagi saya kurang jelas sudah diberi petunjuk itu sudah apa kurang jelas jelas coba mohonlah kepada Allah atau pada Tuhan Tuhanmu supaya menerangkan yang kaya apa yang sesungguh, sesungguhnya mahia yang manakah ia innal baqara sesungguhnya sabi betina Tasabaha samar atau tidak jelas. Saya masih samar, tidak jelas. Kayak apa sapi yang dimaksud oleh Allah? alaina ataskan waina dan sesungguhnya kami insya Allah, jika Allah, Allah. Allah, la Allah, sungguh orang-orang yang mendapatkan petunjuk petunjuk, untungnya di sini ya meskipun orang orang Bani Allah, ini Allah, karu-karuan dia tidak pernah yang namanya meninggalkan insya, insya Allah Disinilah sehingga Allah itu Masih memberikan bagian Dari orang-orang Bani Israel itu mendapatkan petun, Petunjuk Itu ya. Kenapa Dia tidak pernah meninggalkan Insya Allah ya. Maka apapun itu ketika kita Berkata kok enggak jelas Itu jangan sekali-kali kita itu berkata Dengan apa artinya lang langsung tanpa insya Allah maka ada dahulilah dengan kata insya Allah kapan kita berkumpul insya Allah nanti jam 3 jangan lupa kapan kita masyarakat insya Allah nanti hari Senin kapan kita mengadakan pertemuan Insyaallah hari Selasa jadi insya Allah itu mesti dahulu dahulu itu ya maka orang-orang Bani Israel ketika minta petunjuk kepada Nabi Musa dia belum jelas katanya masih samar kayak sapi kayak apa yang dimaksud oleh Allah insyaallah insya kalau memang Allah menghendaki maka aku termasuk orang yang mendapatkan petunjuk artinya apa kalau dikendaki Allah maka akan mendapatkan sapi yang dimaksud oleh Allah kalau dia Nabi Musa berkata innau sesungguhnya dia Allah ya dia berfirman innaha sesungguhnya ia atau sapi bakorotun sapi betina ladalulun. belum pernah dipakai oh, ini tambah kesulitannya semakin su sulit golek sapi sehingga pernah dipakai itu sirup membajak al-ardobu bumi Tadi sapi ini nganggur di ngonitok dilemokno tak Sing ketika mau membeli sapi mesti bertanya, sapi ini pernah tidak digunakan untuk membajak salah Walataski dan tidak untuk mengairi alharsha tanaman, nggak pernah digunakan untuk mengangkut air karena zaman dahulu itu kalau apa mengangkut air itu kadang-kadang menggunakan sapi untuk menyirami tanaman begitu karena di sana kan nggak sebagaimana misalnya di tanah air kita sungai atau air bah banyak tapi kalau di sana ketika menyiram tanah atau tanaman itu sering mengambil dari daerah lain setelah itu menggunakan sapi maka disinilah sinilah wala tazkiil pertama tidak untuk membajak kedua tidak untuk mengairi yaitu tanam tanaman yang ketiga cirinya apa musalmatun tidak cacat meri patengge ketok karu Geh mantan batan si kiling, kutu kudu baik, geh batan karuk dinklang kelang, kuku kantuk, batan terus, juwel, belang, ini ada lasiata, tidak warna lain maksud table belang, tadi mulus, kuning, geh tua, mengkilat, tidak ada warna lain. Lek like sapi niku kan biasa enten gini, kadang-kadang kuning, enten putih ke kedi. Kadang enten putih beri tembus, enten kuning beri kis. Sapi napa jenenge niku? Tembus dan gini buntute niku loh. Sumber. Biasa lek like tiang siyan niku dipadu si jari gawe nih pa, penak. Nikuti tenane terus sih. Ya. Tapi dukung gini ku, wallahualam napa temen apa bo. Boten kan, kadang kadang sapi ini kok belang gede, dan ini kok buatan l'asiata tadi tinggal boleh bel belang warnanya tetap kuning tua mengkilat, yeah. dan warnanya itu sangat menggoda. Banggo Tidak ada di dalamnya kalau mereka berkata Al-Ana sekarang cipta telah datang atau menerangkan hak dengan sesungguh sesungguhnya katanya sudah diterangkan ya akhirnya apa? sabini kudu nganggur tidak boleh untuk membajak atau mengair mengairi terus tidak cacat jadi kudu butuh sebagaimana yaitu binatang kur korban, ditantang korban itu kan nggak boleh cacat. Misalnya nanti disembelih, kok misalnya napa, buklek si ya enggak boleh. Maka berhati-hati ketika membawa apa enggak, binatang korban, itu berhati-hati. Kadang-kadang nanti bisa cacat karena yaitu tindakan ki kita, menang-menang sikile bukle menang-menang macam-macam nggak boleh. Yeah. Akhirnya orang-orang Bani Israel mengatakan kalu Allahna cipta sudah ini sudah jelas sekali. Ya yeah, sudah jelas sekali. Fadah yeah. maka mereka menyembelihnya, wamakatu dan hampir tidak ya mereka tak melaksanakan. Ya yeah. atau tak laksana hampir saja dia tidak menemukan sapi yang dimaksud oleh Allah karena pada saat itu ketika mencari sapi ini ini sangat sulit pertama apa tadi ya cirinya tidak tua tidak muda beh lavar itu walabiker terus launuhah Safraun, yeah, Jadi tadi ku kuning, kuning tua. Akhirnya, cik kurang puas lagi, yaitu apa? Bahwa sapi itu tidak pernah digunakan untuk membajak atau mengairi sawah. cirinya cukup banyak, akhirnya dicari-cari, dia menemukan di satu tempat maka si pemilik ini tidak punya sapi kecuali hanya satu itu hanya satu itu dan tidak boleh dibeli kecuali yaitu seharga emas sepenuh dengan kulitnya saya bayangkan Harganya sapi itu seharga emas sepenuh dengan kulitnya. Berarti kodok karo emasak kedunesa sapi. Diorokan ya. Gitu kok. Nah ya, kira-kira pemesan ini enggak ada. Misalnya emas emasak kedunesa sapi. Kan betul gak ada. Jadi dia harus membeli apa? Seharga emas sebesar yaitu sebesar sapi itu tadi. Akhirnya dia pun terpaksa ya mengumpulkan harta emas itu. apa pada saat itu hanya satu itu sapi, di mana-mana enggak ada. Jadi sesuai dengan ciri yang disebutkan oleh Allah, maka orang satu ini yang pu, punya ini fitrah manusia, kalau fitrah manusia, kalau misalnya apa ya, barangnya ini disenangi orang lain dan hanya itu yang disenangi, wis mesti, harga itu dinaik, naikkan kan begitu tuh, misalnya yang jenengan enggak ada sapi, onok oh, wong soweneng karo sapi sampean, wis mesti, sampean harga eating, tinggi, gak gelam, gelam, gak gelom, ya jawab isiku, saking senengnya ya, di dituku lah orang-orang bani Israel bukan karena itu tapi karena kepingin jawaban dari apa, siapa si pembunuh dari mayat itu maka akhirnya terpaksa dia pun membeli membeli seharga ya emas seapa artinya seluruh kulit dari apa sapi tersebut atau sebesar sapi Akhirnya setelah itu disembelih, maka setelah disembelih, maka setelah itu bagian dari organ tubuh. Cuman kalau di dalam tafsir al-ibrih itu dijelaskan, yang dibulkan itu adalah, yaitu apa, ekornya. Cuman sebenarnya tidak ada keterangan yang jelas, ya? yaitu hanya bagian dari organ tubuh sapi tersebut setelah dipukulkan kepada si mayit itu maka si mayit itu apa hidup sementara setelah itu menunjukkan siapa pembunuh dari diri dirinya itu sudah berkerumun keponakan keponakan di depannya itu yang asalnya nggak ngaku ye. dia itu kan membunuh nggak nggak ngaku akhirnya apa ditunjuk dia yang membunuh ah? aku Maka sejak zaman itulah Maka si pembunuh tidak mendapatkan harta waris Warisan Sampai sekarang di dalam agama Islam Kalau ada umat Islam yang membunuh saudaranya Kalau saudaranya punya harta Maka di dalam Islam Orang yang membunuhnya tidak akan mendapatkan harta waris Warisan ya, semenjak itu jadi setelah ditunjukkan dan jelas disaksikan oleh orang lain, termasuk keponakan yang lainnya. Maka setelah itu, mayat yaitu maksudnya dia itu mati kembali, kembali jadi sifatnya itu sementara. Sementara, maka cerita ini ya. Ada sebuah kisah ini. Ini hanya terjadi pada zamannya NabiMu Musa. Dan kita nggak boleh misalnya meniru. Ada orang mati terus kita menyembelih sapi. Setelah itu dipukul, dipukulkan. Itu bukan petunjuk Allah. Allah itu kan dia memakai apa? Artinya memakai sapi itu karena memang petunjuk Allah ya bisa juga terjadi. Karena itu petunjuk Allah. Lah kalau sekarang ya gampang saja. Ketika ada mayat, biasanya kan diselidiki kadang-kadang ada sidik jarinya. Kalau tidak ada sidik jari, berarti nanti mayat ini kadang-kadang diutus terlebih dahulu. dahulu. Sekarang malah lebih canggih, bahkan rambutnya saja bisa dilihat. Jadi, jari-jari termasuk sidik jari; setiap orang ini sangat berbeda. Allah menciptakan jutaan bahkan miliaran, tidak ada yang sah, sama. Nggak dengan misalnya apa? Cap tiga jari, nggak ijazah. Nah, ini kan nggak sama. Misalnya ijazah sama sama cap ya berbeda tuh. Padahal kalau dilihat sekilas kan kayaknya sah, sama. Itu berbeda. di Disinilah rahasia Allah dan ilmu ini akan diketemukan oleh manusia. Sekarang sudah ditemukan ditemukan makanya segala sesuatu itu belum terjadi Allah sudah mencipta Hai ya sehingga tumbuhlah atau apa berkembanglah yang namanya ilmu pengetah, pengetahuan sampai sekarang jadi makanya semuanya itu adalah ilmu dari Allah sama lihat ya Allah, sebelum apa sebelum terjadi sekarang, ada listrik. Allah menciptakan burung terlebih dahulu. Saya melihat, adakah burung yang tersengat listrik? Masih main celok-celok, celok, kan? Betul, betul, betul. Betul, nonton burung singgah, kesengat list listrik sama yang jenengan lain, kabel. Yuk, tersengat, tersengat ini menunjukkan sebelum terjadi sesuatu, Allah itu sudah menciptakan segala sesuatu itu sampai menciptakan burung yang nggak ngerti apa-apa menyentuh misalnya kabel listrik nggak tersengat padahal kita belum mikir sampai di situ, Tia. maka dari ayat ini ini sebuah pelajaran bagi kita semua artinya memang Allah menciptakan apa harta ya itu termasuk ujian bagi kita semua Inna wa fitnah sesungguhnya harta dan anak kita itu termasuk fitnah sebuah uji ujian tapi nggak salah juga ketika manusia itu menyenangi yaitu apa kehidupan dunia dunia karena itu termasuk bagian apa yang diperintahkan oleh Allah ketika kita suka dengan dunia dengan harta itu nggak salah nggak diharamkan oleh Allah enggak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 Pekerjaan kita menjadikan lupa terhadap Allah, maka pekerjaan kita termasuk berhala bagi Kita nyambut dari sampai lupa sholat, nang ladang lali sholat, sholat duhur lali, sholat asar lali. Bisa tambah nemen. Itu berarti apa? Pekerjaan kita itu termasuk berhala. Berhala itu yang dilarang oleh Allah. ya. Jadi enggak ada larangan kita mencari dunia terserah Asalkan dunia itu tidak menjadikan kita lupa terhadap Allah Terus dunia itu tidak menjadikan kita melakukan sebuah keharaman Yang memang hal itu diharamkan oleh Allah Itu yang dilarang oleh Allah Nah kembali kepada ayat tersebut Maka ketika kita punya harta atau barangkali kita punya hak waris terhadap orang lain, maka jangan sekali-kali kita menggunakan yaitu apa hal-hal yang dikharamkan oleh, oleh Allah, sehingga punya niat jahat, punya niat membunuh, punya niat apa, misalnya dengan jalan yang, ha, yang haram, memakan barang saudaranya dengan cara yang baik yang batil, dicuri dan lain sebagainya atau mungkin kalau nggak dicuri, ya diakali yeah? dipercaya oleh saudaranya hartanya diambil sedikit-sedikit ini namanya kan sama juga, jadi dengan cara yang, yang karam itu enggak ya? saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebuah pelajaran dari orang-orang Bani Israel yeah? maka perlu, ye. Mumpung kita Masih di bulan sawal Bulan sawal ini adalah Bulan peningkat Peningkatan Sebenarnya di bulan sawal ini Justru kita itu Ibadah kita itu semakin Naik Semakin tinggi levelnya seharusnya Ya lek Ramadan Biar ini saya seket Saya ikut dunia suwida Betong Betong sebab naboh, di bulan Ramadan kita sudah napa di kursus khusus ya. dadi digembleng kalih Allah sering terjadi ketika di bulan Sawal kita itu sering ibadah kita itu lembek mergo kadang-kadang pas bulan Ramadan kepayahan jadi gemblenger gemblengeren ngajine kakean ibadah kakean Kagehan. Pas bulan sawal Nah waya peningkatan Botening Ningkat Nah seharinya bulan sawal adalah mening Meningkat Kita giatkan ibadah kita Kita giatkan kegiatan kita Kita tingkatkan ibadah ki, kita Posonya ditambah Yang turun poso sawal Ya poso sa, sawal Jangan pun poso sawal Tereng no sama ncecil, cek menangi kok gih, nih kan tasik kan tuh separuh ani gih, nah, tasik separuh berarti tasik sepa separuh, Nih. jadi puasa enam hari insya Allah itu pahalanya sama dengan puasa satu ta satu tahun pahalanya, betul ne man puasa satu tahun itu cuma sedikit Oke sedikit, jadi cobalah dicicil misalnya pas kerja gini poso. Lek waktu nganggur, po? poso. Ngoten, ye. Kecuali Lek pas kerja kuat poso gini beton no Utawa biasanya like kepingin beton barasaran, mantu mantun po. Hari raya satu hari langsung puang puasa. Tatan barasaran nih, ini aja agak jajan hari ini, okay. Pertama manfaatnya ngeten, jelek langsung. Insya Allah lek niku biasa langsung, g? Okay. puasa niku, tadi pas tanggal 1 syawal niku libur. Begitu tanggal 2, kulau langsung puasa. Kengno apa alasan kulau? Lek tunda, kulau nanti kulau tunda. Akhirnya ngeten puasa, akhirnya ngeten puasa kulau. Beberapa tahun g, beberapa tahun punan. Gulo akhirnya bertempel soal, bertentu nutut, Yeh, akhirnya napa gulo, gego terhadap diri gulo jadi mantan satu sawang, tanggal dua langsung puasa. Masjong lancar tetep poso gulo, selama enam h, hari. Tadi biasa lek like, Riyaya kupat wong jowo, kelompok mantun. Pertama, manfaatnya yang betenara saran, berkonop ojek ideko, po, poso. Yang kedua terhindar dari penyakit. Biasanya setelah puasa, wong wong niki mamenikung genjot, dokter kebok, Sampai telok, dan gak dokter-dokter lah kebok saat niki. <tuk> Mungkin, mereka kenapa mari itu niku biasa, kaya-kaya dendam. Nah, nopo sing waktu bulan Ramadan niku nih buatan nah di bulan Syawal di <tuk> akhirnya napa? apa? Akhirnya nih kita terjadi dokter kebok penyakit, nah kata. Nikung g, jadi manfaatnya diantara terus yang kedua, eh, yang ketiga, nikulak langsung, insyaallah kita masih punya semang, semangat. Meskipun niku buatan wajib lang, langsung, g, lek saged misalnya lek buatan niku pokoknya dalam satu bulan, yang penting 6 h, enam hari. Ini biasanya yang berat niku tiang estri ya yonya rutang, ya yo, poso nem di. Nem dino laleknya ru tang enam Telulah lu setengah wulan mali Ngadeng lek wong lanang niku paling lek poso telung telom tambah tamba telung telom bolo dok lek wong weto saket sampai pinden ni ke petang puluh telu Isopetang barang tapi untuk nopo Wong pahalan ini ageng sangat. Ya, Pramila diusahakan untuk berpuasa meskipun niku hukumnya sun, sunnah. jadi kita tingkatkan ibadah kita. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri dengan baca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh